Halo so guys, kembali lagi di channel 3 mulia. Kali ini kita akan menge-review mod L300 modif minimalis guys Yuk, coba kita lihat Interior yang dulu guys. Oke, okay guys, ini interiornya, guys. Begini, di sini ada yang buatnya Alandar M S. Di sini ada speedometer seperti biasa. Di sini ada tanda pencit, di ada tanda sen kanan dan kiri. So, digabung jadi hazard ditanda tanda, tanda lampu ketutupan setiran ya guys ini ada laptop yang digunakan jadi GPS di situ ada radio dan di sini ada speaker, ya speaker yang sangat gede yang warna hitam itu guys. Dan di sini ada warna hijau sama warna merah itu buat rem tangan. Dan di situ ada kaca spion kanan ini, kiri ini. Di sini ada kaca spion yang ini tengah. Oke okay, guys, coba kita lihat animasi ke satu guys. Oh, animasi ke satu buka pintu Shopee. Oke okay guys, coba kita lihat animasi kedua. Animasi kedua, dia buka jendela ini, jendela ini, jendela ini, guys. Ini kan ketutup, ini ketutup, ini kebuka, ini kebuka. Oke, okay, begitu, coba kita lihat. Animasi ketiga guys. Oh animasi ketiga yang belakang ya guys. Dah. Oh dia kebuka ininya ada di sini begini ya copot jadi di sini. Oke okay, gitu. Coba guys ininya apa tuh? wih bisa dijalanin dong guys. padahal begini guys. Bisa dijalanin. Ini kagak -kaga. guys. Lu kagak ini. Ya? Kayak melayan sedikit kayaknya guys udah kita tutup dulu semuanya guys Oke guys, coba kita lihat lampu hazardnya guys Lampu hazardnya, yang belakang Oh, dia kelak kulit yang warna merah ini guys Kelihatan kan guys, kulit warna merah Coba kita lihat yang dekat ya guys Oh, kalau yang depan Ini samping, ini bawah dan ini di bawah dan samping ini juga, ini logo Mitsubishi oke okay. coba kita lihat lampu hazard yang interiornya oke okay, guys, ini dia yang lampu hazard interior dia kelap kelip ini, oh ini nyala yang lampu, nyala yang kalau yang jauh oh yang ini, yang lainnya yang warna biru, yang hijau mati Oke okay guys, coba kita drive guys Atau jalanin guys Apakah enak? Suspensi Dan juga ininya guys Dan juga kecepatannya berapa guys Kita lihat aja Wuih Kita lihat guys kecepatannya guys Ini saya belok kanan mengikuti jalur uh. hey. saya belok kanan mengikuti jalur dan saya berada di Jambi tetap sama mengikuti jalur nah ini gampang oleh guys ini. oh ya guys ini suspensinya enak coba kita Apakah enggak ngerem ya? Mm. Aduh! Terlalu ngebut! Oke okay, guys! Bentar! Sebentar pak! Sebentar! Oke okay, oke! Okay. Kita jalan lagi guys! Eh! Eh parah! Awas! Nabra dong. Ya, lurus terus guys oh oh ternyata kecepatannya lebih lebih dari 100, nih guys nah no. nah no. lihat, lihat oh ya, lihat guys lebih dari 100. eh ini kenapa ini tiba-tiba kok begini kenapa nih guys tadi habis nakusih atik ah, salah arah. oh ya nah Oke, kecepatannya lebih dari 100 ya. Kita lurus terus, lurus terus. Lurus terus, lurus terus. Uh, lurus, lurus, lurus. Permisi, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, pa, Permisi, Pak. Oh, ya, ya, ya, ya, Permisi, Bu, Permisi, Pak di sini saya lurus saja gak mau ikutin ininya saya lurus eh pak habis sih pak saya di sini lurus juga oke okay. tadi ada suara apa guys kayak seda saya tidak tahu oke okay, guys kita skip dulu oke okay. kita jalan terus guys rata tadi sebelumnya tapi pada 160 lebih ya guys. Iya guys, bagus Eh, bebe, bentar. Sebentar. Oh. Oh, oh. oh guys, nge-remnya sih bagi aku enak, guys. Enak sih, guys, ini. Ena. nge enak. Oi, permisi dong. Nah, bagus Ah, ngapain <laughs> ya guys? Di sini agak macet guys. Sorry guys, agak macet di sini guys. Oke okay guys, di sini saya belok kiri guys ke kota. sini kayak ke toko kota nanti kalian bisa melihat apa yang di sini eh kok malah ke kiri dia ah saya ngebel sih oke okay, guys kalian bisa lihat di kiri ada apa itu apa itu apa itu oh belum kelihatan ya guys kita tutup guys Zoom baru Permisi polisi di sini ada jalan rusak guys uh. eh para polisi Kondabra saya kon guys belum Nah di sini saya di sini saya belok kiri ya guys saya mau ke kota bukan ke Palembang nah guys di sini ada danau yang besar sekali guys ya guys kita masuk apakah cukup di sini sebentar sebentar eh sebentar eh eh belok oy. eh belok oke kita masuk oh bisa guys kan? bisa Oh di sini ada danau untuk kapal aduh oke okay guys mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini kalau kalian mau mod yang cakep ini mantap link nya ada di deskripsi guys jangan lupa like komen, dan subscribe guys sampai jumpa di video selanjutnya guys dadah